Bagaimana memprogram pikiran kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jika kamu ingin belajar bagaimana memprogram pikiran kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dan menggunakan pikiran bawah sadar kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan, tempat yang baik untuk memulai adalah dengan pemahaman bahwa kamu memiliki tiga pikiran: pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran super sadar. Pada video ini, saya akan fokus pada peran menggunakan pikiran sadar untuk memprogram pikiran bawah sadar, sehingga kamu dapat mulai mewujudkan apa yang kamu inginkan ke dalam hidup kamu. Jauh lebih cepat daripada yang mungkin kamu pikirkan saat ini. Untuk pemahaman yang lebih baik tentang tiga pikiran, termasuk pikiran super sadar, saya akan membahas di video lain yang akan saya letakkan di deskripsi. Pemrograman terdiri dari dua pikiran, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, dan itu juga terdiri dari dua bagian terhadap yang apa kamu ingin memprogramnya, sehingga kamu dapat mengalaminya di dunia fisik dan apa yang dapat kamu abaikan di dunia fisikmu, sampai kamu melihat manifestasi muncul sebagai pengalaman nyata. Pikiran bawah sadar mengendalikan semua aspek kehidupan, melalui program-program yang dibuatnya sepanjang hidup. Sementara, pikiran sadar mengikuti program itu. Program-program lama itu banyak berasal dari masa kanak-kanak yang berisi aturan dan batasan, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh pikiran bawah sadar. Tetapi, peran di atas dimaksudkan untuk dibalik, dan dapat dibalik untuk menciptakan hasil dinamis kesuksesan, kelimpahan, dan kebahagiaan. Karena pikiran bawah sadar memiliki kemampuan untuk membuat program-program yang berjalan secara otomatis di latar belakang ini Ia memiliki potensi besar untuk diprogram dengan hal-hal yang selaras, dengan kehidupan yang dirancang oleh individu Itu adalah pikiran sadar yang memiliki kemampuan untuk membuat program-program baru ini Dan pikiran bawah sadar akan mengambil isyarat dan menginstalnya sebagai program yang secara otomatis yang akan mendorong seseorang ke hasil yang sukses ketika pikiran sadar mengimplementasikannya dengan cara yang tepat Pikiran bawah sadar adalah salah satu pusat pemrosesan data besar dan seperti komputer yang mengeksekusi program yang telah dirancang Misalnya ketika kamu belajar di masa anak-anak bahwa uang itu jahat kemungkinan besar kamu akan memiliki program negatif yang menghalangi kelimpahan dalam hidup kamu jika kamu belajar bahwa orang-orang itu jahat dan akan mengambil keuntungan dari kamu, hal itu mungkin menjadi benar, sehingga kamu mengalami kesulitan mempercayai orang lain. Dan hidup kamu mungkin penuh dengan hubungan yang tegang atau bahkan sedikit hubungan sama sekali. Dan jika kamu mengetahui bahwa kamu tidak cukup baik di sekolah sebagai anak atau oleh figur otoritas lain dalam hidup kamu, Kemungkinan besar kamu tidak akan melihat banyak kesuksesan sama sekali dalam kehidupan kamu secara umum. Karena kamu memiliki program bawah sadar yang mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik untuk suatu jenis kesuksesan. Ini jenis pembelajaran yang biasanya diikat dengan komponen emosional yang kuat. Ini membangun sistem kepercayaan yang terprogram secara mendalam, di dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar kemudian akan bekerja tanpa lelah untuk memvalidasi semua program, dan sistem kepercayaan dengan menggunakan pikiran sadar untuk mencari validasi terhadap mereka terlepas mereka menguntungkan atau tidak Pikiran bawah sadar kamu kemudian melakukan apa saja untuk memenuhi keyakinan yang telah diprogram, bahkan sampai menyabotase diri dan apa yang benar-benar diinginkan jika itu program yang itu katakan Seperti halnya mesin yang hanya tahu cara menggunakan program untuk mendapatkan hasil dari program itu tetapi semua program lama ini hanya program lama dan usang. Jika ada area dalam hidup kamu yang kurang diinginkan, itu hanyalah sebuah program lama yang perlu diubah menjadi program yang sesuai dengan keinginan kamu. Hal ini dapat dicapai melalui cara yang sama sebagaimana program awal dibuat setelah kamu tahu cara melakukannya. Dan setelah itu terjadi, tujuan dan impian kamu akan mulai muncul secara otomatis dan mudah dalam hidup kamu seperti pengalaman kamu saat ini. Saya tahu ini dari pengalaman pribadi dan dari pengalaman ribuan orang yang telah saya latih untuk melakukan ini. Jadi bagaimana kamu melakukannya? Kita memiliki informasi yang tak ada habisnya di ujung jar kita, dan kita dapat secara sadar memilih aliran informasi mana yang kita fokuskan. Pikiran bawah sadar seringkali hanya mencari informasi yang berhubungan langsung dengan program bawah sadar kita. Dan saya akan membicarakannya lebih lanjut sebentar lagi, sehingga pikiran sadar harus melangkah keluar dari batasan. Untuk memulai atau membangun program baru, dibutuhkan upaya sadar untuk melakukan ini. Dengan kata lain, kamu harus secara sadar memutuskan bahwa informasi yang masuk bukanlah sesuatu yang kamu pilih untuk dipelihara lagi. Dan itu, baru informasi yang sejalan dengan tujuan dan impian kamu akan menjadi fokus perhatian utama, terlepas dari informasi lama apa yang terus muncul dengan sendirinya. Inilah mengapa saya mengatakan sebelumnya bahwa pemrograman mandiri Terdiri dari dua bagian pemrograman yang kamu inginkan sambil membuat keputusan sadar Untuk mengabaikan apa yang tidak kamu inginkan Terutama jika apa yang tidak kamu inginkan terus-menerus mengarahkan kamu ke depan Tetapi itulah tantangan yang harus diambil oleh pikiran sadar pada pikiran bawah sadar di mana kamu menganalisis semua informasi yang diterimanya Dan menetapkan informasi itu sebagai relevan atau tidak relevan berdasarkan program-program yang disimpannya Dan sistem kepercayaan yang telah terbentuk, yang bekerja dengan program tersebut, jenis filter ini bekerja dengan baik karena pikiran sadar kita tidak dapat menangani semua informasi yang datang pada kita setiap hari, sehingga pikiran sadar menerima informasi yang disaring berdasarkan apa yang menurut pikiran bawah sadar relevan. Dan itu bagus jika program kamu selaras dengan keinginan kamu, tetapi tidak terlalu bagus jika mereka tidak mencapai tujuan dan impian kamu untuk terwujud di pengalaman nyata. Jika kamu belum mewujudkannya, Sistem kepercayaan kamu harus ditantang dan diubah Karena sistem kepercayaan ditantang dan diubah, program baru mulai membangun dirinya sendiri di dalam pikiran bawah sadar Ini tidak terjadi dalam semalam Dibutuhkan fokus dan dedikasi yang konsisten untuk mengubah apa yang telah dibangun selama seumur hidup Program lama kamu sering berjalan di latar belakang dan kamu bahkan mungkin tidak menyadari apa itu artinya Kamu harus menggali sedikit lebih dalam di dalam diri kamu untuk menemukan mereka sehingga kamu dapat mengubahnya program dan sistem kepercayaan bawah sadar tersembunyi ini Yang menyaring apa yang kamu dapat alami sehingga seluruh proses sia-sia Kamu tidak harus percaya pada kemungkinan baru ini ketika kamu memulai pemrograman di pikiran kamu Sebenarnya kamu mungkin akan percaya jika program saat ini mengatakan sebaliknya Jadi penting untuk menyadari bahwa Keyakinan akan mimpi kamu menjadi kenyataan tidak perlu ada pada awalnya Keyakinan itu akan berkembang dengan praktik yang konsisten Kamu hanya perlu keyakinan bahwa kamu bersedia melihat apakah yang tidak dapat diubah dapat berubah Dari sana kamu akan ingin mencoba mengidentifikasi resistansi kamu untuk menciptakan kehidupan yang kamu sukai Kamu dapat melakukan ini dengan bertanya pada diri sendiri Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan dan hasil kamu saat ini Misalnya apa? cerita dominan yang ada di kepala saya sepanjang hari, ketakutan apa terhadap ketidakamanan, atau kekhawatiran apa yang muncul dalam cerita yang saya ceritakan pada diri saya sendiri. Apakah cerita ini selaras dengan kehidupan yang saya pilih untuk jalani, imbalan apa yang saya dapatkan dari menunda-nunda atau dari mengeluh, atau dari berfokus pada apa yang tidak saya inginkan. Ketika kita memiliki konflik batin yang menampilkan pertunjukan kehidupan kita, kita harus mengatasi konflik batin itu sehingga kita dapat mulai membongkarnya dan menciptakan sesuatu yang baru. Setelah kamu menemukan perawanan apa yang ditahan oleh pikiran bawah sadar kamu, agar selaras dengan kekuatan pilihan kamu, kamu memiliki kekuatan untuk memilih untuk secara sadar berpikir secara berbeda. Kamu dapat memilih versi baru dari sebuah cerita untuk mulai bercerita kepada diri sendiri dengan membalik cerita ketika kamu menangkap cerita lama ini muncul di pikiran. Yang telah kamu identifikasi adalah salah satu cerita menghalangi kesuksesan kamu. Kamu segera mengubah cerita lama itu sehingga tidak mengendalikan kamu. Dengan kata lain, kamu secara sadar mengendalikannya. Kamu dapat memilih untuk membuat cerita di mana kamu bahagia, sukses, dan berlimpah. Sehingga kesehatan tidak sempurna itu tidak akan terasa benar bagi kamu ketika kamu mengatakannya pada diri kamu sendiri. Pada awalnya, karena cerita lama ini akan ada untuk sementara waktu, tetapi semakin kamu melakukan ini dan semakin kamu membuka diri untuk kemungkinan ini, semakin kamu mulai memprogram pikiran bawah sadar kamu dengan informasi yang baru. Maka informasi baru itu akan mulai tertanam sendiri di pikiran bawah sadar dengan latihan yang konsisten. Pikiran bawah sadar, akan mulai membangun keyakinan baru dan filter baru untuk melihat kehidupan dengan itu selaras dengan cerita baru karena pikiran bawah sadar tidak mengetahui perbedaan antara tindakan imajiner dan pengalaman di kehidupan nyata Filter baru itu yang memutuskan apa yang akan kita lihat di pengalaman dan apa yang tidak kita lihat dan alami akan mulai muncul sebagai informasi baru di dunia luar Kamu dapat dilihat sejarah nyata oleh pikiran sadar kamu karena pikiran bawah sadar kamu akan menghilangkan semua hal yang tidak relevan dengan program baru yang kamu buat. Sekali kamu melihat bukti yang diizinkan oleh filter baru kamu, ini akan memperkuat cerita baru kamu, keyakinan baru, dan program baru kamu, tidak peduli seberapa kecil itu dampaknya. Semua harus dicatat karena ini adalah bukti bahwa kehidupan baru kamu terjadi. Dari sini... Kamu menciptakan siklus penguatan realitas baru yang selaras dengan realitas kamu yang kamu pilih untuk alami. Proses ini membutuhkan latihan dan konsistensi. Ingatlah bahwa kamu telah menghabiskan bertahun-tahun hidup berpikir satu arah. Dan bahwa untuk melatih pikiran bawah sadar kamu dan program untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan akan membutuhkan dedikasi dan penerapan sadar. Tetapi begitu kamu melihat buktinya dari pilihan sadar baru kamu, bukti yang selalu ada di sana tetapi kamu tidak dapat melihat karena program kamu saat ini, semuanya mulai terbentuk dengan cara yang sangat mudah dan otomatis membuat pikiran sadar kamu menjadi kapten baru kapal kamu dan manifestasi dan realitas baru dalam hidup mengalir secara ajaib dari satu pengalaman menarik ke pengalaman kamu berikutnya terima kasih, jika ini bermanfaat buat kamu silahkan like, share, dan subscribe terima kasih